mas, ngapain pagi-pagi dan ngelamun saya nggak ada kerjaan saja mending sana keluar olahraga daripada ngelamun seperti itu ui, mas mas nggak ada apa-apa mas naso saya saya kok bisa melupakan dia dan selama ini aku butuh nasihat dari emas. Oh Allah jadi masalahnya begitu. Mas, mas, jadi orang itu nggak usah mikirin apa yang sudah kita berikan. Ya begini Mas, sesuatu yang sudah kita berikan itu ibaratkan apa namanya ya, kalau situ buang air besar, kalau udah dibuang udah enggak bisa ditengok-tengok lagi, ngapain? Kalau situ berbuat baik, jadilah seperti matahari, dia cukup menyinari, tapi dia tidak pernah minta untuk disinari. Ia ya, bisa bermanfaat buat orang banyak Itulah namanya kalau mau berbuat baik memberikan sesuatu baik sama orang yang kau sayangi Atau pada siapapun Kebanyakan orang Memanfaatkan orang banyak ya Untuk kebutuhan diri kita sendiri Tapi itu akan jadi orang yang luar biasa Kalau bisa bermanfaat bagi orang banyak jadilah seperti itu, Mas. Ingat, tidak ada yang namanya ikhlas kalau situ masih bisa merasakan sakit. Satu lagi, Mas. Sebenarnya apa yang kita alami ini, dunia ini adalah apa yang diberikan Tuhan yang terbaik untuk kita, asalkan kita sadar. Jadi bukan apa yang kita inginkan, sesuai apa yang kita inginkan, tapi sesuai apa yang Tuhan tentukan. Jadi apapun yang kita terima, kita harus menerima, ingat, tautkan, jadi ditautkan, disangkutkan langsung sama yang memberi kehidupan kita. Insya Allah emas pasti bisa ikhlas.